Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera. Hari ini kita akan belajar bareng tentang bagaimana cara setting manual di kamera Canon. Lama tak jumpa, kita langsung belajar.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 jelas ya kemudian uh, ini tandanya manual kita bisa mengatur speed diafragma dan iso oke okay? uh, untuk mengatur speed uh, untuk Canon dari yang tipe 1000 sampai yang satu uh, digit tempatnya sama ada di sini ya okay, ini ini speed nih satu per ini jika semakin eh uh, banyak ini satu per seribu maka semakin cepat jepretnya nah, seperti itu jika semakin kecil semakin kecil maka jepretnya lama ya apa sih keuntungannya e, jika kita speednya besar maka kita bisa menangkap e, sesuatu benda yang kecepatannya lebih cepat kalau speednya kita rendah biasa itu e, dibuat untuk foto seni jadi untuk painting atau lain sebagainya kemudian eh uh, ini juga bisa dipakai biasanya kalau speed rendah sekali ini 30 ini biasanya dipakai uh, Milky Way bagi teman-teman yang suka ke gunung Milky Way pakainya speed yang paling rendah Oke okay? kemudian uh, jika kalian teman-teman pakai speed yang rendah diharapkan ya pakai tripod agar enggak gerak ketika teman-teman gerak sedikit maka akan menjadi bergeser gambarnya seperti itu semakin cepat maka semakin tajam Oke okay? uh, jadi kalau speednya cepat maka ketika kita meskipun bergeser motornya sambil geser maka tetap fokus tetap fokus di tempatnya kalau kita speednya rendah maka ketika kita bergeser dikit aja akan jadi goyang fotonya seperti ini ya enggak fokus jadi teman-teman kalau pengen fotonya itu tajam dan fokus minimal 1 per 60 itu lumayan lah kalau teman-teman obat sedikit sudah uh, agak ngeredam semakin cepat speednya maka semakin tajam uh, gambar kalian seperti itu ya. Kemudian diafragma ini cara mengatur diafragma kalian lihat tombol yang ada plus minus ini kalian tahan maka akan ada di sini. Akan ada di sini ininya pengaturannya ya di sini kemudian kalian kretek. Nah, semakin kecil maka semakin bokeh, semakin eh, besar maka akan semakin tajam enggak ada bokehnya kita coba di kamera lensa ini nah, ketika speednya eh diafragma 3,5 bagaimana hasilnya hasilnya seperti ini ya fokus kalau eh, diafragma nya tinggi maka hasilnya sama Terus e, ketika speednya e, diafragmanya rendah maka diafragmanya kecil F3,5 misal maka cahaya yang ditangkap akan lebih banyak dan akan menjadi lebih cerah. kalau e, f-nya itu semakin tinggi F22 maka cahaya yang ditangkap itu semakin kecil dan cahayanya maka semakin gelap. jelas ya? Jika f kecil maka semakin terang, f besar maka semakin gelap. Kemudian uh, kita dibantu sama ISO. Cara ngatur ISO di sini ada tombol tulisan ISO. Kita tekan ISO. Uh, semakin besar ISONya maka semakin terang cahayanya. Semakin kecil ISO maka semakin gelap. Kita coba ISO 1, hasilnya seperti ini gelap. Uh, ISO besar maka hasilnya seperti ini. Ya, terang ya jadi teman-teman kalau mau setting manual kalian harus mengetahui tiga hal ini yang pertama speed yang kedua diafragma yang ketiga iso uh, kita usahakan di speednya dulu uh, karena apa karena iso ini akan mengandung semakin besar isonya maka noise yang terdapat di foto itu maka semakin banyak jika semakin kecil isonya maka foto kualitasnya akan semakin bagus jadi jadi teman-teman uh, diusahakan isunya yang terkecil, tapi jangan sampai kalian melupakan diafragma dan speednya. Nah, Oke okay, untuk uh, tak sarankan untuk speednya uh, 1/60 aja, kemudian diafragma kalau lensanya itu tajam eh, nggak apa-apa f 3,5 karena yang kita ambil agar lebih uh, terang dan e, lebih fokus ke objek yang kita tuju kemudian isonya kita kita atur sesuai dengan e, tingkat cahaya yang ada di tempat kita motret nah ini tempat cahayanya seperti ini di sini ada metering e, metering ini menandakan bagaimana cahaya kita e, jika ada di nol maka itu standar enggak gelap dan enggak terang ya seperti ini jika e, kita besarkan maka meternya ada di min ketika di min maka akan gelap seperti itu gelap. ketika ada di plus maka semakin terang ya yeah. jadi seperti itu teman-teman Oke okay, uh, tutorial manual part pertama sudah selesai jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe komen dan like salam sahabat fotografi videografi Indonesia salam saudara